Oalah, oh, oh, yeah. oh. sementara oh right. oh, right. oh, eh, sekarang masih sepi. Orang malas masuk. Lama nah. ada ruko di depan sini, tak ada masuk. Di sini sih ada juga jualan. Kemarin Pak juga kan. ya. katap jalan ini sana pada hari ini ya? Bang ah, ya? Jalan nanti bapak, gak ada yang bilang gak, gak mau ya, <tuh> ya, yes. Yang penting ya sana semua pindah Kita gak oh, ya. nah, dari dulu kita nondek ke sana Kenapa sekarang ndak? Gak apa sebab, soal sini ada juga yang jualan Bagaimana Ya boya? Ya Tanya pun lurah, berapa kali kita komplain Karena mampu aja sana Maka kita pindah sini Jadi kita cek Gak ada yang di sana, ada yang di sini jualan Kami yang mati ke dalam Kan ya? Oh sip, sip Udah apa ya? Waduh Eh. Saya lagi kasih It's <laughs> beautiful. with <laughs> the 好<音楽> ya yes.